Okay, Siti, sampai? tahu ya, Aku dah buat unboxing <SILENCIO> <SILENCIO> oh, tak unboxing kau so sekali Unboxing bank. video cakap, unboxing powerbank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 Hehehe Tentu Aduh, aku tak berjaya pula Buka ni lah Buka ni lah Buka ni lah Oh bang Oh bang 2 biji 1 biji, ada 1 biji 1 pink, 1 colour biru mak. Aku buka, buka ni 1 biji bagi, bagi, bagi, bagi Mama tak je buka Apa tak, aku tak, tak, tak, tak. hantar Dengar Buka kau. buka Buka, buka Buka, buka Buka, buka, buka Buka, Nah. Bunda ni. Buka ye. Alah. <laughs> Ooh, <laughs> <tusias> dekat dalam dah. In coi. Yeay! Whatta! Inilah aku nak masuk ke YouTube sekali. Kau buka dalam, tu buka dah. Go ke tu mau bank. Mau hmm. yeah. ke bank. Power power bank, power bank. Power bank ke peta? <laughs> Sia daripada dia. Ok, kita zoom sikit dengan buka okay, dia. Test. <laughs> Wah, beraya. Du dua hari je tunggu kan. Dua Dah jauh. Oh, buka dalam dia. Buka dalam Wah, nya. dia. Buka dalam dia. Wah, dia sejum, dia <laughs> sejum, dia sejum kan idol kan dah pandai. Eh, aku sudah dah ni. Tadi mati. Eh. boy. Ta kau mesti kita kan ambil glitch. Glitch kan memang calar sikit. Okeylah tu. Nanti boleh pakai, pakai casing elok ah. Mana buka kan? Pay asal dia X. Jangan dikopek. Pakai lo. Singkat takde Beli lagi Ada duit? Laka nah, kan nak bayi kat aku sepuluh. Itulah. 5 ringgir tu orang larikan je lah. Yalah. Dia ada dulu. Oh, dia suruh buka singkat ah, lah. memang tak macam ada, okey. Since aku dah minat dengan Blackpink, bila Aiman, Aiman pun dia minat terjebak hmm. juga dengan aku. Dia start minat dengan Rose Blackpink. So, aku, hmm. uh, Matthew Dawes, hmm. Danish Fajal juga Adam Adam Danish. Kitorang reset, kitorang nak buat satu-satu. Kitorang plan, kitorang nak taruh. Uh, wallpaper dekat lock screen semua gambar rose. So bila sampai je tengah ada tanda dalam pukul 1 tadi, sampai itu aku ambil, -bilik, aku sendiri aku proses setiap semua wallpaper Dan aku okay, aku packaging balik. Yang tadi, jadi tadi lah, di unbox, dah buka, itu tadi gambar. Eh oh, biar je. Hmm. Uh. Ni, apalah di gambar rose. Ha. Kan asyik. Saya komen tu just sikit Gambar apa tu? Alah, restart balik kau pandai sangat. Tunggu jap tunggu restart balik. Ngam sama kan? Terus. Terus mana? Terus jauh aku. Jauh aku. Japa <laughs> tunggu tunggu dia restart balik. Tunjuk dekat, tunjuk dekat. Tunjuk dekat ni kamera. Abah tunggu hiduplah. Alah, lambat sangat. Ah, no no no. No <laughs> no no no. Eh, no. melukat. Bapa. Dah, dah buang. Bapak, depan betul-betul tebal, boy. Itulah. Memang, dia camp campak-campak. Teleponnya, dia tak kisah pun. Dia tak kena cucu John. mak kenal, kan? Cucu John. Cucu John. Salah John. Ini baterai ada, boy. Dia nak baterai ada. Okey, guys. Oh, dekat sikit, dekat sikit, dekat sikit. Sini. Dah, ya, sini ambas tu, guys? Budok tak boleh lama-lama bagi orang-lama. Eh, mulut jaga. Gambar siapa tu? Guys, gambar siapa tu? Haa, jok! siapa ni? rose Black, Pink! Black, pink rose. Pink, Ros! Bapak, kenapa dia cakap di? ni? Oh, ya, nak? Dah lah, korang yang buat lah, Terus saja nak? Rengkel. Ya, Dam. Kau jujur dah, ya. Hmm. <laughs> Senaman Man? Sonok? Dam, cikgu, Dam. Sonok tak? Ada. Ada. Cakap apa? Cakap apa? Kasih. Bukan. Kalau kita nak bersyukur dengan Allah, kita cakap apa? Bersyukur. Cakap apa dah? Al Al Alhamdulillah. Ah bagus. Aku tak nak beli mula dah. Okay. Aku tak nak jual. Okey, bagus. Dah tengok tu sakrip lah. Nak kena ajar ke?